Sekarang saya mau bongkar gearbox planetari. Saya pengen tahu dalamnya seperti apa, Bro. Oke. Kita lihat sistem planetari seperti apa. Oke. Saya akan bongkar dulu, Bro. Okay, bro, ini adalah gearbox planetari. Kita lihat dalamnya, nah, bro isi dalamnya Gearbox Planetari jadi ada tiga Gear Pinion yang kecil berputar di Gear inti Planetari ini adalah as yang akan terhubung ke sini Terus, dia reducer kembali ke outputnya, as output. oke sekarang kita hitung rasionya berapa menggunakan gear aspinion seperti ini oke oke bro sekarang kita ukur rasionya planetarium ini menggunakan berapa rasio Dan saya menggunakan as 3 mili Sebagai penanda Untuk berapa putaran Biar kita bisa kelihatan Oke bro sekarang kita rakit dulu Oke, sekarang kita masukkan. Kita akan hitung bareng-bareng Satu Dua Tiga Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti rasionya adalah satu banding delapan. Oke. Okay ini rasionya satu banding delapan jadi inilah yang disebut gelip planetari gearbox planetari yang menggunakan tiga gear pinion satu as dan gear utama planetari tiga gear pinion, satu gear center planetari, dan as penghubung gear. Oke, terima kasih banyak bro Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa di-subscribe, di-like, serta berikan komen Supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi Untuk membuat konten Oke, terima kasih banyak